apa kabarnya nih selamat datang kembali di channel kami ya wow. emang el bisa makan iga wow. oke okay. okay. okay. hmm. eh emang kalian nggak bisa bikin dig bakar sendiri. Bisa ya? E, kalau di sini tadi dig bakarnya berapa harganya? 60.000 ya? 60.000. Oke. Okay. Nanti. Nanti kita bandingin ya kalau kita bikin sendiri. Okay, Yael ya, El ya. Oke. Oke. Nanti El bikin sama Mimi ya. Oke, okay. anak aku itu mana? Oke, gimana? Oke. itu? oh no wow ini namanya iga penyet iga penyet oh begitu eh, ini el makan apa? ini ini goreng ini, aduh makan tahu aduh ada yang berperang nih emang el ma enak makan, ma makan tahu doang? enak dong teman-teman nah, harus makan tahu ya tahu itu mengandung protein ini ada ya. el suka suka? suka oke okay. dadah bukaan ayo mulai kami, kami ma makan kami makan dulu ya dadah